Oke okay guys, ketemu lagi dengan saya, Mangedik Channel Kembali kali ini saya akan membahas dan mengulas sebuah tempat yang dimana tempat ini baru-baru ini terjadi musibah lagi guys Dan tempat ini ternyata, eh ternyata tempat ini memiliki sebuah riwayat atau mungkin bisa dikatakan fakta ya bahwa tempat ini juga mempunyai nilai misteri Kalau kita kait-kaitkan Makanya kenapa kok bisa sampai banyak sekali terjadi tragedi di tempat ini guys. Tempat ini adalah Selat Bali. Terkait dengan baru-baru ini terjadi musibah terhadap kapal penyeberangan dari Tapang ke Gilimanuk dengan menggunakan kapal KMP Unice. Bacanya Unice. Unice apa ya? Unice. Unice apa Unice. UNICE. Oke, pokoknya tulisannya Unice gitu. Untuk itu tetap di dunia horor, di dunia mistis. Guys. jadi saya langsung aja ke poinnya ya. Seringkali laut menjadi tempat yang dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang berbau mistis, Guys. Baik itu karena fenomena alam atau bahkan kejadian aneh yang enggak masuk akal. Selat Bali terkenal dengan beberapa kejadian kapal di saat kapal tersebut melintas di atas permukaan air ya, Guys ya. Dan hal tersebut menimbulkan kejadian-kejadian aneh. Jadi, hal itu terjadi karena banyaknya makhluk gaib yang ingin mencari teman, Guys. Bahkan nelayan acap kali atau seringkali terseret arus laut saat mencari ikan Itulah perairan di Selat Bali jadi di perairan Selat Bali ini masuk dalam perairan yang angker guys, dan menghebohkan Selain Selat Bali tersebut karena memiliki nilai historis yang panjang yang identik dengan masyarakat Bali sendiri Dengan kisah Sidi Mantra dan Naga Basuki di mana Sidi dengan tongkatnya mampu membelah dataran pulau Jawa Sehingga terbelah menjadikan pulau Bali Ini dilakukan Sidi Mantra untuk menghukum anaknya yang melanggar sumpah atau janji terhadap Naga Basuki itu sendiri Kisah ini pun beredar luas guys di masyarakat Bali pada umumnya ya. Dan kemudian selain kisah tersebut, sejatinya sederet peristiwa aneh pernah juga ditemukan oleh nelayan dan masyarakat yang ada di Pulau Bali, khususnya di perairan Selat Bali. Dan baru-baru ini terjadi juga mengenai masalah uh, tenggelamnya kapal KMP Unice, guys ya. Jadi lokasi tenggelamnya kapal KMP Unice ini yang kini yang kini baru diketahui enam penumpang dinyatakan telah meninggal dunia. Mudah-mudahan asungkaro tidak ada. Pertambahan lagi, oke okay? Dan meski cukup singkat perjalanan penyeberangan Selat Bali Namun banyak kapal-kapal yang kandas saat melakukan penyeberangan guys Di Selat Bali tersebut Nah ini membuat banyak nakoda kapal yang berhati-hati Dan seringkali juga pada Selat Bali ini datang secara tiba-tiba arus lautnya Kendati perkiraan cuaca telah diprediksi Jadi artinya walaupun sudah diprediksi tetap aja kita nggak bisa, me bisa memperkirakan Arus laut daripada gelombang di Selat Bali tersebut guys Itulah yang menjadi salah satu Kenapa akhirnya banyak yang para nakoda-nakoda kapal terus harus berhari hati Untuk menyeberangi lautan Selat Bali tersebut Dan inilah yang menjadi perbincangan para nelayan Bahwa kawasan Selat Bali memang menyimpan misteri enggak hanya itu guys Di perarian Eh perarian apa sih? Di perairan ya oke okay. Di perairan Selat Bali, arus airnya kerap sekali untuk datang tiba-tiba Seperti arus laut begitu kuat dan sering berubah secara tiba-tiba guys Baik itu yang di bawah arus, apa di bawah permukaannya ya Itu kan ada tuh perputaran, mungkin seperti itu salah satu contohnya Begitu pula dengan pasang surut air lautnya Di setiap pertemuan dan di radio sudah sering uh, dihimbau Agar para Nahkoda itu mewaspadai uniknya Selat Bali ini Dan di sini saya juga ingin menginformasikan kepada kalian Terkait dengan uh, Selat Bali ini yang dimaksud kerap sekali banyak musibah-musibah ya guys ya Dan pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan kepada kalian Beberapa kasus atau masalah atau musibah yang pernah terjadi di Selat Bali ini Salah satunya kapal Ravella 2 Mungkin teman-teman ingat pada tahun 2016 Yang dimana tenggelam Kemudian bangkai kapalnya hingga kini tuh belum tenggelam guys, tapi masih ngapung aja ya. Dan belum lagi sederet kapal-kapal yang kandas secara tiba-tiba. Dan nelayan setempat mengungkapkan sejumlah kecelakaan laut serta kapal kandas terjadi. Dan hingga bangkai kapal yang juga nggak lagi ditemukan dalam perairan ini guys, artinya menghilang atau lenyap begitu aja. Ketika ditelusuri sampai ke lautan apa? Ke, ke dasar lautan atau ke dasar lautan Selat Bali ini ya. Dan kemudian selain itu kapal motor penumpang atau KMP Gerbang Samudra 5 guys yang dilakukan uji coba pernah kandas juga di sebelah timur lampu merah perairan Selat Bali atau di dekat dermaga landing craft machine singkatannya LCM. Oke, okay? di pelabuhan penyeberangan Gilimanuk itu pernah juga kejadian seperti itu. Dan di peristiwa tersebut guys di sini saya ingin menceritakan kepada kalian ya. Jadi seorang mekanik kapal pada saat itu yang bernama Didin itu asalnya dari Probolinggo, Jawa Timur, harus mengalami patah tulang lantaran kakinya ketimpa sekoci, guys. Saat kapal tersebut kandas, artinya kan ada hal-hal yang di luar tanpa kita ketahui, ada aja musibah-musibah yang seperti itu, gitu loh. Nah, kemudian pernah juga kejadian nih, KMP Munik Tiga, eh, mengalami kandas di lokasi yang sama juga, guys, yakni di lampu merah perairan dekat dengan dermaga LCM Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk. Pernah juga kejadian di tempat yang sama. Gak ada, tapi syukurnya nggak ada korban jiwa pada saat itu. Namun proses evakuasi kapal ini terbilang agak lama, bahkan hingga dua unit kapal tugboat, ya tugboat. Yang dikerahkan nggak mampu menarik kapal ini kembali ke haluannya guys Itu pernah kejadian juga pada saat itu Dan baru-baru ini guys Pernah juga kejadian Teman-teman mungkin sampai saat ini masih belum hilang ya memorinya itu Terhadap kejadian kapal selam KRI Nanggala 402 yang dinyatakan hilang Juga berada di perairan Selat Bali Seluruh ABK kapal selam tersebut meninggal dunia guys Dan kini masih belum ditemukan jasadnya Teman-teman Pastinya sudah tahu berita ini dan seperti viral pada saat itu sampai terdengar ke luar Indonesia pun gitu. Dan kita sangat prihatin terkait itu sampai dengan detik ini Dan, dan, dan Baru-baru ini kejadian lagi Seperti apa yang saya bahas kali ini guys tenggelamnya KMP UNice bacanya pokoknya tulisannya pokoknya UNice ya jadi mohon maaf kalau saya ada salah ngomong yang jelas bahasanya kalau saya ngomong sesuai dengan tulisan UNice Oke jadi KMP UNice ini di perairan Selat Bali pun juga ya terjadi musibah yang dimana menewaskan sedikitnya enam orang penumpang guys kapal KMP UNice ini tenggelam di pada hari Selasa malam dan kini masih dilakukan proses pencarian terhadap para penumpang mudah-mudahan tidak adanya penambahan daripada korban jiwa kita kita harapkan bersama-sama. Jadi, pada kesempatan ini saya juga ingin mengutarakan juga kepada kalian semua yang melihat video saya ini untuk menceritakan kesaksian daripada salah satu saksi mata dan yang mengalami kejadian di KMP UNICE ini. Jadi di sini ada pengakuan salah satu saksi penumpang kapal KMP UNICE yang bernama Inyoman Suryawan. Dia adalah salah satu penumpang KMP UNICE yang asal Bali, yang dari Bali. Syukurnya dalam kondisi selamat. Dari kecelakaan laut yang gak menyangka dirinya akan mengalami musibah laut yang seperti yang saya sampaikan ini, jadi ceritanya begini, guys. Menurut si saksi, Inyoman Suryawan itu, kecelakaan laut yang dialami oleh KMP UNICE ini cukup singkat, guys, dan itu berjarak dekat dengan Pelabuhan Gilimanuk. Ya, dia pun juga mengaku bahwa kapal KMP UNICE ini berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, sekitar pukul 17.00 WITA, alias jam 5 sore sebelum berlayar. KMP UNICE ini menuju... Labuhan Gilimanuk, e, sebenarnya kondisi kapal sudah dalam keadaan bocor, guys, dan kemasukan air. Jadi, sepertinya kayaknya masih dipaksa jalan terus. Ini menurut kesaksian, dari saksi yang saya sampaikan tadi, ya. e, dan kemudian dia tanya nih kepada petugas atau ABK kapal-kapal tersebut. Namun petugasnya menjawab masih mampu kapalnya berlayar Gitu sih guys pengakuannya Makanya dipaksain ya kan Dan Kemudian petugas pun menanyakan Berapa jumlah penumpang yang ada di dalam mobil milik Inyoman Suryawan ini Nah saat tengah dalam perjalanan berlayar Perlahan-lahan kapal kondisi miring guys Nah saat akan sampai di Pelabuhan Gilimanuk sekitar berjarak 10 km Kapal tambah miring, udah begini, tambah miring nah, Sehingga oleng, sehingga oleng dan membuat kapal tenggelam Kapal tenggelam dengan cepat seketikan Juga karena kondisi cuaca yang buruk pada saat itu Gelombang arus laut yang begitu tinggi Ombang oh, ambing begini, dan kapal udah bocor, udah, udah mereng atau alias ngeseng gitu kan Dan gelombangnya gini, uh, udah tambah begini jadi kapalnya kan uh, Gitu guys Nggak bisa kebayang deh gimana ngerinya pada saat itu Jadi setelah itu dengan cepat akhirnya kapal tenggelam guys Sehingga penumpang panik berteriak mengambil lift jaket Dan menceburkan dirinya ke laut Itu menurut pengakuan daripada saksi Nyoman Suryawan gitu Namun beruntung dan bersyukurnya Dirinya itu dan penumpang lainnya tuh Yang terlebih dahulu menceburkan diri ke laut Berhasil diselamatkan oleh lalu lalang kapal yang berlayar Dari pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk Sementara itu dari pihak berwajib belum mengetahui secara pasti penyebabnya kecelakaan laut yang dialami oleh KMP Unice ini. Namun, lantaran petugas hingga saat ini masih melakukan pencarian guys karena kan masih tetap layak karena kan baru-baru ini kejadiannya. Pasti yang berwajib akan mengira mungkin ada lagi korban-korban lainnya. Dan selanjutnya KMP Unice diduga tenggelam dengan titik koordinat diperkirakan berada di selatan perairan pelabuhan Gilimanuk guys dengan perkiraan LKP-nya itu delapan bintang sepuluh bla bla waduh saya susah ngambil yang ini saya tulis deh di tulisannya di bawah ya guys ya jadi kurang lebih seperti itulah guys yang ingin saya sampaikan kepada kalian di video kali ini Dan semoga bisa memberikan informasi dan wawasan tambahan lagi buat kalian bahwasanya begini guys Ternyata di silat balik itu ada sisi misterinya Jadi terlepas daripada itu Jadi seperti yang saya bilang ya dimanapun kita berada dan kemanapun, bagaimanapun, bersama apa, bersama siapa gitu kan Kita tetap harus benar-benar melakukan doa dulu sebelum kita melakukan aktivitas untuk bepergian atau gimana pun juga Karena kita tidak pernah tahu Jalan apa yang kita lewati itu, apakah itu jalan yang benar-benar tidak ada gangguan mistisnya Atau mungkin ada gangguan mistis kita nggak pernah tahu Yang jelas kita harus berdoa dulu untuk meminta atau memohon perlindungan kepada yang maha kuasa Jadi itulah sedikit banyaknya yang bisa saya informasikan kepada kalian Terkait dengan bagaimana misteri terhadap Selat Bali ini dan begitu untuk para korban daripada kapal KMP Unice ini saya mengucapkan turut belasungkawa dan berduka cita yang sedalam-dalamnya dan semoga apa yang menjadi kejadian dan musibah yang seperti ini tidak pernah terulang lagi guys. Jangan terus berulang-ulang, janganlah, jangan, jangan-jangan. Saya juga berharap jangan sampai cukup ini yang terakhir kali. Oke guys, jadi sementara itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Semoga sekali lagi saya sampaikan semoga informasi ini bisa memberikan informasi bermanfaat dan positif tentunya untuk kalian. Selalu standby di Magic Channel dan jangan pernah lupa untuk support dengan cara memberikan like, komen, share, dan subscribe bye